Cinta adalah kenang-kenangan yang diberikan Tuhan kepada makhluk yang bernama manusia Siapa yang hidupnya rajin berbagi cinta, maka bila datang kepergiannya, ia akan dikenang sebagai orang yang penuh cinta Nabi Muhammad pernah berkata, barang siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai Mengutip dari perkataan beliau dapat kita ambil kesimpulan bahwa cinta juga hadiah terbaik bagi mereka yang luas hatinya Yang mau berbagi dalam suka maupun duka, yang mau menemani saat miskin ataupun kaya Cinta juga tidak mengenal suku ataupun bangsa Kamu boleh mencintai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bugis, orang Papua, dan lain sebagainya tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenci orang lain hanya karena satu atau dua perbedaan. Bahkan, bila ada satu juta perbedaan antara kita dan mereka, sangat tidak layak kebencian itu tumbuh walaupun hanya mengakar di hati kita. Bukankah Tuhan menciptakan kita berbeda, agar kita saling mengenal dan saling mencintai? Cinta dapat merubah orang yang kasar menjadi lemah lembut. Menghibur orang yang kesepian, memberi semangat bagi mereka yang sedang putus asa. Teruslah berbagi cinta, sampai seisi bumi tidak ada lagi tempat bagi kebencian untuk singgah dan membuat peperangan.